Thank you you Oke. Oh, iya. ya, aku datang. ininya. Kita ke Bisa. Pakai ditegesin. Amanin dalam Udah lama ya? tahun bapu. Dua tahun beku Kok kagak jadi batu es? Kali jadi beton Kata-katanya bang, dua tahun beku bang tahun beku baru ini kita keluar lagi nih Wah, Lama. Ameri lupa. Dua tahun beku. <tuk> <tuk> Ini baru OTW oh, lagi nih. Semua keluar semua. lagi Bisa ni ya. Iya Semoga oh, iya, oh, di Eh, hey, ngopi ngapa ngopi? Ngopi nih, set, Udah, gak usah minta ini. Ya, Dua aja, Oh, ya Bapak tolong Coba. ada Boleh ngomongin. Ya. Hmm. Ngapain, Bang? Ngapain, ngapain? Ngapain loading? Jalan-jalan, jalan-jalan. <tose>